Hai guys, selamat datang lagi di channel saya. Saya kali ini akan bermain game Winning Eleven PS2 di PC dengan PC X2. Saya akan di sini akan bermain mainkan Manchester City versus Master United. Nah, line up line up ya guys. Wah, pendukung Manchester City tapi dia dengan memasuki lapangan. Terus ada Cristiano Ronaldo bung masih ada di MU. Nah, ini lah up di dari Manchester City dan ini juga line up dari Manchester United. Kalau nah, kita di situ ya kita saya sekali ini akan memainkan tim Manchester City Tunggu dulu kita akan bereskan dulu kameranya oke okay. oper sini oper sini ginilah oper sini permares sis sis tenang Gol. Cool. Aduh, tiang anjir, tiang. Wah, oh, enggak. enggak tiang jauh. Hmm. Masih adakah yang nonton di tahun 2022 ini? Waduh, Ronaldo di sana, bung. nggak nah, akan lewat. Sini lagi mumpung hujan deras, guys. Up. kita coba kan nyerang. kita lewat tengah aja dulu guys hmm Resterling waduh kok bener tuh santai santai Oper oh, sana, benang lagi, enggak gagal, tak konsen. Consen. Consen, konsen konsen konsen tetap konsen rupk konsen ering halan Oh Aku gak kena cu Oper lagi Ush Obset Obset Oh uh, Ronaldo. Dengan pengalaman yang sangat tinggi Ronaldo di sana. Kok diserang aja saya guys. Eh. Dengan aja itu dong. Ayo baru gol dengan Jamik de Bruyne, Kevin de Bruyne, mas mencetak gol ke gawang MU. Inilah replanya guys, bus Yo, serang lagi kita gundulin sampai 40 Saya harus konsen guys. konsen-konsen nice Pit, pit. start and he it back short konsen uh mana hmm kutik camik uh. gold gold gold gold gold gold Nice nice nice. There's no obstacle ya guys. This. This. Nice. mana ayo ayo konsen konsen konsen jangan sampai kecolongan nice awas Ronaldo hmm wah Kok gitu ya? Langsung kampanye ganti sama Sancho. Hmm. Tenang, santai. Oh, kok gitu ya Ayo babak Bagian babak kedua kira, -kira babak kedua right right. Gak akan masuk Uh, kok ke atas, Cil? Kok ke atas? Anda, kita tengok dulu. Wow, terkendolo dong, kan? Cep, lagi ganti sama poin. Dia lagi cedera, guys. Ted, per Hai Oh sterling nggak bisa opa nice nice nice, nice. Hai jangan dulu tahan-tahan ah kok gitu tahan oke okay uh, Oh. Menjelebung-jelebung. Hmm. Ayo tahan, tahan ayo. Jaga ketat ayo. Jangan sampai lolos Aduh kok gitu Kok bunuh diri kau Ada-ada aja kau Sorry guys Bunuh diri guys Mansa ya guys Ke belakang dulu Penuh Penuh, jangan kasih kendor, kaget nah, keepernya, guys. Jangan dulu, tahan, tahan, tahan, tahan. Ayo, lingkaran, bantu-bantu kok lolos ya? Dan kapan nih ya? Tahan, nice, tahan dulu. Tahan dulu, nice, hmm, nice, aduh, tahan, hmm, whispering, smirling, nice, mm. Cari yang kosong, good, itu, Buh, uh kok telat Jer, apakah nambah lagi ini skor? Kita nyerang terus, terang terus. gagal Nice, jangan terburu-buru. Konsen, konsen, tense. Nice. Hup. Ke depanin lagi. Konsen. Powder. Ah. tenangannya kok gitu ya? Jelek berarti Hai ada kolan jangan sampai sama ah sebentar dulu kipernya kemana itu nah, nah. santai santai uh kok anjir ayo ayo Masuk, ayo! Halang-halang, jangan kecolongan. Capek, jangan sampai kecolongan. Ayo, jangan sampai kecolongan! Ayo! Ayo jangan nah. Inilah akhirnya skor guys 3-2, 3 5-5. inilah akhir dari video ini guys dengan jangan lupa subscribe comment like dan share